Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di channel spare part kebedain spare part original ya di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini gimana buat teman-teman mau beli spare part original nanti bisa ditanyakan kepada penjual detail-detailnya tonton di sini Oke okay. buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa tinggalkan komen biar tambah semangat lagi. Nah, kali ini saya mau ngebahas tutup tangki Yamaha RX100, ya teman-teman. Ya, ini ori bawaan RX100. 1 V1 24 6500 Made in Jepang ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu hebatnya untuk tutup tangki ini itu bisa di RX 100 Rx125 Rx135 Ya teman-teman ya Ini untuk original ya teman-teman ya Nah Ini untuk originalnya Rx100 sendiri ya teman-teman ya Jadi kita nanti lihat dari anak kunci Terus di semua detailing ya teman-teman ya Oke kita mulai dari anak kunci ya teman-teman ya Mungkin anak kunci yang pasti ada dua ya teman-teman ya Yang satu buat share Nah, di sini itu anak kunci sudah ada kodenya teman-teman ya. Di sini ada kodenya semua dan kodenya pun sama ya teman-teman ya. 3371. Sama 3371 semua ya teman-teman ya. Nah, ini untuk anak kunci sendiri ya teman-teman ya mungkin itu untuk tulisannya ini enggak rata ya teman-teman ya jadi dia nembul ya teman-teman ya enggak rata nembul ini teman-teman nah ini kerasa nembulnya tiga teman-teman ya, teman -teman, ya untuk postur kuncinya sih kecil yang mantap lah kalau untuk original nah, oke okay. <tuh> maaf ya teman-teman ya agak batuk sedikit suara agak kurang karena badan masih kurang fit tapi masih saya usahakan untuk membuat video-video yang bermanfaat nah lanjut ya teman-teman ya untuk di atas sendiri itu juga ada ya teman-teman ya di depan sendiri nah anak kunci sama ini jadi tembus ya temen-temen ya tiga tiga 71 ya teman-teman ya jadi cocok jadi sama nah ini yang original Jepang, nah, untuk bagian belakang, kalau saya lihat bagian sini dulu ya, teman-teman. Ya, itu ada tulisannya "Made in Jepang" juga ya, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya, teman-teman. Ya, "Made in Jepang" ya, matiin Jepang, ada Adi, ada si Denso biasanya singkatannya ya, jadi sini ditulis Adi, Asahi Denso. Nah, nah paling utama itu bagian sini teman-teman yang sering rusak untuk tutup tangki RX 100 ini ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ori itu tebal sini teman-teman ya. Sini tebel. Bisa enggak tanam bisa dilihat ya. Tebal. Nah. Itu teman teman. Nah. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman. Yang ngebeda ini tuh. Di bawah sini ada kodenya lagi. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. 204. Nah. Nggak tahu itu cuman itu atau yang lainnya ada lagi atau enggak ya teman-teman ya -teman? Nah itu untuk cara ngebedain teman-teman Kalau mencari barang ori Kalau sudah melihat ini buat teman-teman bisa tanyakan terlebih dahulu Untuk barang orinya seperti itu ya teman-teman ya nah. ini enggak saya lap ya teman-teman ya cuman plastik debu-debu karena barangnya masih pakai plastik ini juga jadi saya Simpan aja seperti ini Jadi warna Dalamnya pun beda ya teman-teman ya Kalau ini chrome Ini Dalamnya besinya ini Agak kekuning hijau ya teman-teman ya Kuning hijau ya teman-teman lanjut ke belakang ini juga lumayan ya teman-teman ya nah, ini teman-teman biasanya itu kalau yang KW itu biasanya sini agak pinjolnya ada kebesaran ada yang tipis gitu ya teman-teman ya yang sini juga ini tutupannya ya. mantap nah seperti itu ya teman-teman ya jadi teman-teman yang mau cari spare part bisa tanyakan pada penjualnya barangnya seperti ini kah atau enggak ya teman-teman ya untuk rekomendasi teman-teman juga beli biar awet mungkin itu aja dulu buat teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe ya teman-teman ya biar tambah semangat